Tapi pindah kandang lagi ke kandang kotak, kandang keramat hijaunya dana cair. Tak pindah kandang lagi ke kandang kotak, kandang keramat hijaunya dana cair. Tapi pindah kandang lagi ke kandang kotak, kandang keramat, hijaunya dana cair.